Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wakaf Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini saya sedang berada Di Tanjung Lesung Banten Yang dimana tahun 2018 itu Terjadi tsunami yang mengakibatkan Para nelayan kehilangan kapal jukungnya Para nelayan Tidak bisa melaut tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. 2019, BWA hadir ke Tanjung Loseng ini untuk memberikan manfaat kepada para nelayan yang ada di Tanjung Loseng ini. Kalau mesen nelayan kan biasa-biasa saja, -biasa gitu kan. Ya, kalau sekarang kan alhamdulillah, karena ada bantuan dari BWA, pendapatan juga lebih baik, lebih bagus, gitu. Karena ada bantuan dari BWA 2019 sampai 2020 BWA telah merealisasikan sebanyak 15 unit jukung untuk para nelayan di Desa Tanjung Jaya dan saya mengajak kepada seluruh para wakif untuk bersinergi kepada BWA agar dapat Segera merealisasikan kapal jukung untuk para nelayan di sini dengan cara berwakaf di BWA.